Bermain. dari indonesia dia dihubung gitu kan iya ya, selanjutnya kita ngeliat bahwa unity mereka ngedapetin 2 poin dari tiga. satunya dikasih ke I do not sleep impunity menuntut juga yang selalu tipis untuk bisa menang, terakhir mereka menang dua satu juga kan lawan Vietnam ya tanya. jadi gak terlalu bersih yang oh, namanya rata-rata okay. dua kosong sebenarnya. Oh, Kalau dar juga kita melihat peraturan Nightmare dua kosong, Cyber X, Impos SG dua kosong. Evil SG yang dua kosong ini jadi kita udah mendapatkan empat tim yang akan melaju ke babak selanjutnya dan Cyber X, and, uh, Nightmare, lalu Indonesia, lalu SG mereka sudah harus berpuas di sini saja. Terima nih tim-tim yang sudah mendapatkan slot di babak playoff akan berhadapan siapa dengan siapa gimana bracketnya juga karena kita udah tahu kan upper lower dan kita akan kepengen tahu banget gak sih ini emos sebenarnya ketemu siapa ya emos dia creation enggak sih? Kayanya, Accretion. Accretion. Accretion, so. ya, kayaknya Xcreation, saya creation. Iya, kayaknya Xcreation, betul betul Xcreation. BTR ketemu, B ketemu D, A ketemu B. Iya. Kalau yang di bawah kita belum tahu. Belum nah, tahu aku kalau di bawah dibawah. Dibawah belum tahu. Tapi yang pasti Frost Legend ketemu Xcreation dan Blacklist Berarti ketemu, ketemu RSC Malaysia. Betul. Dan itu terkabulkan. Terkabulkan. Doanya si Champ Oma Yimin atau bahwa mereka pengen banget ketemu di Malaysia. Oh wow. iya, karena mereka karena oh My itu kalau nggak salah mau meng mengatakan mereka pengen banget ngalahin tim Malaysia dan menganggap tim Malaysia itu lebih kuat dari tim Indonesia katanya. Wow. Hmm, uh, bagus sekali Ulala. Uh, tapi memang dari setiap negara kayaknya kan punya gameplay dan meta masing-masing yep. ya. Mungkin gameplaynya Malaysia itu buat tim dari, uh, lebih dari pin, ya. itu lebih nyusahin. Uh, tapi uh, belum tentu. ...negara lain juga seperti itu. Jadi, Betul. saling saling melawan satu sama lain. Dan kita akan melihat bracket dari playoff sendiri seperti apa. Nah. Inilah dia yang kalian tunggu-tunggu. Oh. EVOS melawan Execration. Yes. Sergeant Malish RSG melawan Blacklist Internasional. Oh, Betul. Okay. Di lower bracketnya sudah ada Bigetron menunggu. Todak di arah lower bracket dan juga Immunity Berhadapan dengan EVOS Singapore. Oke, okay, jadi buat yang kalah misalnya nih ya dari upper bracket pertama, ya yep. antara Arjumalai atau Blacklist akan berhadapan dengan pemenang dari BTR begitu Hmm, oke okay, oke okay. oke. Okay. Masih punya dua nyawa ya Om ya. Barang di upper ya? Ya. Ini upper. Ya, ini bakal seru banget si BTOF-nya. Oh, ya. Yeah. Aku harap sih EVOS bisa menang ya lawan lor Isaac supaya nggak turun ke arah lower bracket dan nggak ketemu sama BTR Early ini ini sebenarnya enaknya menang grup stage gak sih perjalanan buat ke final. grand final tuh kayak cuma kalau lancar dia? ya iya. ya udah main tiga kali total oh ya tiga kali kalau lower satu Thank you.